kali ini Anda saya berikan contoh untuk menghitung momen inersia pada suatu batang yang mana porosnya saya berikan sepertiga bagian dari tengah-tengah. Jadi -tengah. ini mempunyai massa sepertiga bagian dan ini juga mempunyai masa 2/3 bagian. Nah, letak poros pada titik itu dan ini adalah bagian pertama kemudian ini bagian kedua maka untuk mendapatkan momen inersianya merupakan penjumlahan momen inersia pertama dan momen inersia kedua dengan menganggap bahwa momen inersia batang di ujung itu dengan persamaan sepertiga ml kuadrat maka kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan membagi masing-masing menjadi dua komponen karena kalau lebih dari dua komponen batang ini tidak akan melakukan rotasi gantikan M1-nya ini dengan 1 3 M Dan ini dengan 1 3 L Jangan lupa dikuadratkan Pada bagian kiri adalah 2 per 3 bagiannya Demikian pula dengan bagian panjang Selanjutnya Anda bisa melakukan perkalian Seperti ini 1 per 9 juga Tambah 2 per 9 M Dan 4 per 9 L kuadrat 1 kali 1 1 kali 9, 9 81 81 ML kuadrat ditambah 2 kali 4 8 per 81 ML kuadrat penyebutnya sama berarti ini dijumlahkan 9 per 81 ML kuadrat sama-sama bagi 9 hasilnya adalah 9 ML kuadrat dan contoh lain sekarang batangnya saya bagi lagi menjadi seperempat bagian dan ini berarti 3 perempat bagian ini akan menjadi seperempat massa, masa dan ini akan menjadi 3 perempat masanya berarti I1 adalah 1 M1 L1 kuadrat yang berisi 1 kali 1 per M dan 1 perempat L kuadrat nah ini selesaikan 1 dua 12 M dan 1 enam 16 L kuadrat Lalu I2 dianggap dari salah satu ujung, M2-nya kita isi dengan 3 per 4 M, dan bagian panjangnya 3 per 4 L. Hasilnya adalah 3 per 12 M dan 9 per 16 L kuadrat, menjadi 27 per 12 kali 16 M L kuadrat. Nah ini bisa kita biarkan saja Seperti ini Karena momen inersia itu adalah besaran skalar Berarti kita bisa jumlahkan Seperti itu 1 per 12 16 Dan 27 per kuadrat nah Yang di atas bisa dijumlah Menjadi seperti itu Dan kita bisa Menyederhanakannya Sama-sama dibagi 12 nih. 12 4 bagi 4 28 bagi 4 7 12 bagi 4 3 Yang 16 karena tidak punya kawan nah Berarti menjadi 7 per 48 ml kuadrat. Nah ini dia Jawabannya untuk yang batang dengan poros 1.4L atau 3/4 l memiliki momen inersia 7 48 ml kuadrat nah kali ini sebagai petugas Anda Anda mempunyai tanggal lahir Kemudian bulan lahir. Misal, Ardi lahir tanggal 7 pada bulan eh 1 misalnya. 7 Januari bulan 1. Maka tugas saudara ada 2. Yang pertama adalah Anda menyelesaikan momen inersia batang yang porosnya di seper 7 L dan ini berarti menjadi 6/7 L. Nah, kita cari berapa momen inersianya. Ini contoh. Ya, ini bagian satu, Lalu yang kedua, dua angka ini digabung. 1/17 dan 16 per 17 L berapa pemain inersianya Anda bisa tulis di kertas kemudian di foto kemudian kirim melalui Google slide atau mm, Google site yang ada di Google Classroom masing-masing jadi perhatikan bagian penugasan itu nanti akan ada copy setiap siswa nah, Anda akan melakukan salinan atau make a copy dimana nanti Anda akan meletakkan jawabannya meletakkan jawaban tersebut yang mana? yang dua ini tadi hanya dilihat dari tanggal lahir dan bulan lahir kalau misalnya 7 dan 12 ya berarti anda buat saja 127 atau 721 semakin banyak angkanya semakin rumit berarti semakin baik itu tugasnya dan selamat bekerja untuk minggu ini sampai jumpa